Balik lagi di channel IntiTutor yang ngebahas tentang dunia per Indonesia Oke, kali ini kita bakal ngebahas tentang gaji youtubers pemula yang mencapai 1000 subscriber Nah, berapakah gajinya? Oke, sebelum itu dimulai pastikan dulu tombol skafletnya udah warna abu-abu dan loncengnya udah aktif Iya, segitu aja Oke, jadi gini 1.000 subscriber berapa gajinya? Nah, kalau dibilang gini Kalian harus pastikan juga kalian udah dimonetisasi Karena banyak juga Yang lebih daripada 1.000 subscriber itu belum dimonetisasi pada akhirnya Ya belum gajian Jadi kita bahas ini untuk yang udah gajian atau yang udah melalui proses monetisasi jadi, gue jelaskan dulu ya sumber-sumber uangnya ini dari mana aja. Oke, penghasilan utama dalam di YouTube itu adalah sebuah iklan yang tayang sebelum video dimulai. Jadi, sebelum video dimulai itu, biasanya akan ada tayang iklan. Nah, apakah selalu ada tayang iklan? Jawabannya enggak. Jadi, kalau view-nya kita bilang. 3.000 belum tentu iklannya 0, -0 sampai dengan 3.000. Biasanya di bawah ya. Itu bisa di range antara 1.500 atau 900 view iklan, iklan yang tayang. Oke. Okay? Nah, jadi berapakah harga iklannya? Jadi kalau pada garis besarnya ya, pada umumnya nih 1.000 penayangan iklan itu merupakan 1 dolar. Gimana? Mental langsung jatuh ya, denger ini ya. Ya, untuk Youtube Indonesia memang pembayarannya sedikit lebih rendah. Jika kita bandingkan dengan negara-negara Eropa, harga iklan kita memang lebih di bawah. Karena mata uang kita jelas, mm, ya gitu lah. Nah, itu penayangan dari iklan. Tapi ingat. Sumber penghasilan YouTube sekarang ini bukan cuma satu aja, mungkin beberapa tahun yang lalu, lima tahun yang lalu, ya benar penghasilannya cuma dari situ aja. Tapi sekarang YouTube membuka beberapa gerbang-gerbang penghasilan bisa kita guide atau kita tarik. Yang merupakan fasilitas terbaru paling update yang diberikan YouTube. Nah setelah penayangan sebelum nongol tadi ada lagi yang namanya dari short nah short itu sekarang udah bisa ya kawan-kawan Nah itu dua ya yang terbaru lagi ini YouTube menyediakan yang namanya super Thanks. ini cukup menarik Kenapa gitu karena, Penghasilan kita bukan lagi dari iklan Tapi dari penonton Penonton yang menganggap video kita asik Yang bisa memberikan manfaat Manfaatnya bisa pengetahuan Bisa menghibur hati Bisa menyenangkan dia Hingga pada akhirnya kita tuh kayak diberi Saweran Oleh dia ya enggak? Iya, kita bakal dapat saweran Dan itu secara real jadi, minimal saweran paling kecilnya itu 20000 Nah, kali aja berapa? Lebih bisa, terserah dia. Jadi, dia itu minimal Rp20.000, lebih pun bisa. Kalau dia mau nyawer sampai rp juta, itu pun juga bisa, kawan-kawan. Menarik ya? Itu tiga. Nah, yang setelah itu, ada lagi yang namanya Membership. Membership ini cukup Ya ada kayak Benefitnya ada apa juga Cuman aku kalau untuk membership Kayaknya kurang Kurang cocok di hati aku mungkin ya Mungkin di hati aku kurang cocok Kenapa gitu? Karena membership ini Kita bakal membuat video Kepada orang-orang yang udah gabung di membership kita Dan ini sifatnya hmm. Gak permanen, tiap bulan kita kena dia iuran. Jadi, menurut kita, kalau udah member, Dia tiap bulan bakal bayar iuran dan tingkatannya beraneka ragam. Jadi, dia ada yang hanya sekedar bisa nonton aja, ada yang mendapatkan eksklusif untuk komen di semua video kita, sebuah stiker khusus dari kita atau yang udah dari pihak YouTube sediakan. Udah empat nih Gerbang penghasil uang di Youtube Ada nggak yang kelimanya? Ada Yang kelimanya berdasarkan yang terbaru sekarang ini Youtube Udah buat Penjualan Kita udah bisa jualan di Youtube Seperti halnya platform TikTok ya Jadi disitu Bakal ada checkout barang belanja Dan kita dapat fee Ya, jadi kita di situ bakal dapat fee berdasarkan dari penjualan. Jadi setelah monetisasi Youtube, kita mendapatkan 5 gerbang uang ini jelas ini. nggak lari. Jadi kenapa kalian masih berpikir tentang form sebelah? Karena jelas di Youtube membuka 5 gerbang penghasilan yang ada di Youtube. Tapi ingat, ini semua harus melalui proses monetisasi <laughs> kalau belum monetisasi boleh nonton video aku dan komen-komen di video sebelumnya dan tonton aja karena aku jelasin secara padat dan jelas segitu ya dari aku sampai jumpa di video yang selanjutnya jangan ketinggalan ya kalau nggak mau ketinggalan klik subscribe-nya dan aktifi loncengnya oke terima kasih